Baiklah para sahabat, seluar manapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini Tentunya kita keunggahan dan kegabar pertama Ada bunga spesial banget para sahabat ya ketika tentunya vlognya Rizky Bilar bareng Andika Pratama dan Uci para sahabat ya. di sini kita lihat bahwa tentunya Rizky Bilar itu pasangan yang saling melengkapi dan tentunya mempunyai komunikasi yang sangat baik para sahabat ya Kakak dan dedek itu punya komunikasi yang baik saling mengingatkan dan menenangkan Dalam vlog tersebut juga ini ada pembacaan karakter wajah dari Kak Poppy Amalia para sahabat, ya Di situ Kak Poppy menyampaikan ketika ada konflik Lesti dan Rizky Bilar itu tentunya bisa saling menenangkan, persahabat ya kita semakin bangga, kita semakin bahagia Mengidolakan Dedek Leslie dan Rizky Bilar yang tentunya saling melengkapi satu sama lain, persahabat ya. ya yang menarik tersebut juga telah diperbos kembali oleh akun Instagram Sendal Putih Bilar ada kalimat caption yang dituliskan, Leslar itu pasangan yang saling melengkapi dan mempunyai komunikasi yang baik dan komunikasi adalah salah satu kunci agar hubungan langgeng tentunya banyak sekali komentar dan tanggapan dari para fans yakni dari akun mood Anus underscore GW, komentar Pasangan yang best saling melengkapi Wow luar biasa warsabat ya kita makin bangga mengidolakan Dedek Lesti maupun Rizky bilat yang selalu memberikan inspirasi kebahagiaan dan dunia hubungan mereka saling mengisi satu sama lain pesabat yang doakan yang terbaik. Untuk rangkaian acara pernikahan Lesti dan Rizky Billar, mudah-mudahan diberikan kelancaran. Ke kabar berikutnya kita lihat juga Persahabat ada sebuah unggahan spesial yang mana tentunya momen semalam Persahabat ya ketika di Cianjur Anjur rumah Dede Alamsyah Gerak ramai diisi oleh tim Leslar Entertainment Persahabat ya. Salah satunya di sini ada Bang Adlin yang asik lagi dangdutan di rumah Dede Lestin luar biasa. Melihat begini aja kita sudah merasa bahagia ya, persahabat ya Alhamdulillah tentunya Leslar, Lesti Bilar dan Tim Alhamdulillah sehat-sehat dan kita doakan yang terbaik mudah-mudahan tentunya Leslar selalu diberikan kebahagiaan Berikutnya kita lihat juga momen semalam juga kita dapatkan persahabat ya, yang membuat kita semakin ketawa bahagia oleh tingkah laku Kegesrekan Bang Adlin dan Rizky Bilok, pasal ya kita lihat tentunya Bang Bilar lagi menggoda seseorang, yakni cewek ya tetapi itu bukan cewek, melainkan Bang Adlin yang menyamar pasal ya tentunya sontak para fans ketawa bahagia melihat. Tingkah laku dari keduanya para ya Yang selalu membuat kita ketawa para ya, doakan yang terbaik juga Mudah-mudahan mereka berdua selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan Telah postingan tersebut juga Tentunya banyak dibanjiri komentar Hingga respon dari para fans Salah satunya dari akun Herlina Rahayu73 Mengatakan dalam kolom komentar Osas di Anjur Kayaknya betah deh, wajahnya ceria, senyumnya lebar, lancar, sampai hari haya buat kakak dan dede, amin Itulah respon yang sangat positif para sahabat ya Tentunya selalu doakan yang terbaik untuk idola kesayangan kita Selanjutnya kita lihat juga para sahabat ya Ada judukan vitamin bahagia di pagi hari ini, kita lihat Tentunya ada abang Bilar para sahabat ya Disitu kita lihat kesederhanaan Terlihat dari Rizky Bilar, pasabat ya luar biasa. Tentunya memang Dede Lesti sangat the best menyulap Rizky Bilar dengan kesederhanaannya, pasabat ya luar biasa. Tentunya kita sangat bangga sekali kepada keduanya yang selalu memberikan tentunya inspirasi kepada kita semua, para fans ya luar biasa juga. Kita lihat, tentunya ada fans dari Cianjur juga. Untuk penuhi Lesti dan Rizky Bilar Sontak dalam postingan tersebut juga Banyak dibanjiri komentar Hingga respon dari para fans Salah satunya dari akun Puspita mengatakan dalam kolom komentar Benar-benar luar biasa Dedek bisa mengubah seorang Rizky Bilar Dengan kesederhanaannya. Kita lihat juga persahabat ya, Ada sebuah kalimat yang diunggah oleh Lestland Lovers Kita tentunya lihat kalimatnya Tertuliskan mereka sangat melengkapi. Pertama, Dedek mengajarkan Abang menjadi orang sederhana dan diajak ke Kampung Cianjur. Kedua, Abang menyembuhkan trauma Dedek dalam bercinta, dan Dedek kembali merasakan apa itu namanya kasih sayang. Yang ketiga, mereka saling mengayomi satu sama lain dan Royal, tentunya cinta mereka sederhana luar biasa. Persahabatnya, mudah-mudahan saja kita. Selalu kompak, selalu solid, mendukung, mendoakan, mensupport Lesti maupun Rizky Bilar. Kita makin bangga, kita makin bahagia mengidolakan Lesti dan Rizky Bilar. Kita masih menunggu kejutan dan kabar selanjutnya hari ini, persahabatnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan judukan vitamin, tetap pandangan channel ini, biar kalian tidak ketinggalan kabar dan informasi terbaru seputar Lesti dan Rizky Bilar selanjutnya. Mungkin ada informasi di pagi hari ini, bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar dan mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.